Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar dimanapun anda berada Selamat pagi kembali di Fatih TV hadir Untuk mengabarkan kabar terbaru Kabar baik dan bahagia dari idola kita Lesti dan Rizky Billar. Sebelumnya bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru, terupdate, dan terhangan seputar leslar tentunya Bagi yang sudah men channel ini, Bang Mendo akan selalu untuk kalian semua Selalu bahagia, sehat, dan apapun yang dilakukan Selalu diberikan kemudahan Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Masih di momen spesial tanggal 24 persahabat ya Spesial di Monseri Leslar yang ke-23 Alhamdulillah dukungan tetap solid dari Leslar Lovers yang selalu mensupport idola kesayangan Lesti dan Bilar banjir doa yang diberikan di tanggal 24 ini untuk Leslar ya, Masya Allah banget ya tak lupa juga bersahabat ya doa dari Bunda Lesti di saat momen Papa Bilar menjadi bintang tamu di acara ketawa itu berkat Trans TV ini doa dari Bunda Lesti yang sangat tulus kita aminkan kita tentunya selalu mendoakan juga untuk Leslar semoga sehat, rumah tangganya bahagia, langgeng dan semoga dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Dan kita lihat juga para sahabat ke kabar berikutnya, ada info dari A.R. Rafi mengenai acara nanti malam. Tepatnya acara Telkomsel World 2022. Persahabat, ya, bismillah. Semoga Bunda Lesti, walaupun gak tampil, bisa mendapatkan piala penghargaan di ajang Telkomsel World 2022. Malam hari ini jangan lupa, persahabat, ya, pukul 19.00 sampai dengan 21.00 WIB akan disiarkan secara langsung di SCTV. Live streaming juga ada di Youtube Telkomsel dan Maxstream serta video.com persahabat ya, jangan lupa nih kita doakan semoga Bunda Lesti bisa mendapatkan piala penghargaan nanti malam kita simak juga di kalimat info caption yang dituliskan oleh A Rafi Telkomsel Award 2022 sebentar lagi buat yang udah vote kemarin ayo dukung nominasi favorit kamu dan tonton pengumumannya di Telkomsel Award Jumat 24 Juni 2022 Kamu bisa nonton live di SCTV Ataupun streaming di Youtube Telkomsel Maxstream dan juga video Pukul 19.00 Sampai 21.00 WIB Bakal banyak penampilan keren Duh, jangan ketinggalan Keseruan acara nanti malam Di Telkomsel. walaupun budala sih Gak tampil ya, tetap kita Berharap banget mudah-mudahan Bunda Lesti bisa mendapatkan piala penghargaan Bismillah, tetap semangat dan tetap persahabat ya positive thinking saja nih untuk warga Konoha Di postingan Arab ini banyak sekali juga tanggapan dan komentar yang diberikan Kita lihat persahabat Dari akun Instagram Wiwi Anuskor Ernawati satu-satu mengatakan Biarpun gak tampil, semoga Lesti menang Amin Tuh persahabatan ya Masya Allah kita doakan saja mudah-mudahan Lesti Kejora bisa mendapatkan Piala Penghargaan. Berikutnya persahabat disimak juga diunggahan terbarunya Bagas persahabat ya. Sebelah sana, pagi hari di Maribaya nih di hari kedua Masya Allah banget ya. Pokoknya bahagia terus untuk Leslar. Pasti bakal ada kejutan spesial yang akan kita dapatkan. Di tanggal 24 ini spesial kejutan dari Bunda Lesti dan Papa Bilar. Berikutnya juga persahabat, kita mampir ke unggahan Cinta Raisya Lida 2021, mengunggah foto bareng Bunda Lesti. Tuh, Masya Allah, ini acara saat di rumah Leslar ya, acara Silaturahmi, alumni Lida dan Da Masya Allah banget ya. Dan ada sebuah kalimat yang dituliskan, Masya Allah, sehat-sehat terus Bunda, amin. Tuh, doa baik dari cinta ya, untuk Bunda Lesti, kita... Berharap sekali ya, dukungan juga semakin banyak nih dari orang-orang baik Yang selalu tulus mencintai Leslar Berikutnya juga persahabat kita mampir ke fashionnya Abang L Coba simak persahabat outfit yang dipakai oleh Abang L Saat di Bandung, persahabat yang menemani Bunda Leti Kondangan BBL memakai kupluk, ini merek Fendi harganya bukan kaleng-kaleng Dibanderol tiga juta rupiah. Wow, masya Allah, luar biasa dan baju kaos yang dipakai oleh Abang L ini merek Dior dibanderol tiga juta rupiah. Outfit yang dipakai oleh Abang L ini selalu outfitnya bukan kaleng-kaleng ya. Luar biasa, berkah barokah terus untuk Leslar. Rezekinya selalu lancar, amin. Berikutnya juga, persahabat disimak yang diunggah Leslar Entertainment semalam. Mengunggah foto Bunda Lesli, Papa Bilar saat liburan di Eropa nih. Wow, dan ada sebuah pertanyaan: judul film yang pas buat skin ini? Wow, makin gak sabar banget ya menunggu film dari Leslar. Coba persahabat ya tulis nih di kolom komentar: judul film yang pas buat skin ini. Banyak sekali tanggapan dari Lesel Lovers ya, ada Aryal Lesel juga menanggapi takdir cinta, katanya itu judul yang pas nih, persahabat ya. Ada juga dari mr.mrs.mrb mengatakan diari cinta kita, wow banyak sekali tanggapan dari Lesel Lovers ya, ada juga persahabat tanggapan dari akun Instagram, It's me and 8 mengatakan, Pria Uban mencintai garis ABG, aduh ini cute banget ya. <laughs> Judul yang pas buat film saat Ken, Lesti, dan Rizky Bilar seperti ini persahabatnya. Itu tentunya luar biasa romantis, masya Allah banget ya, pokoknya bahagia sekali. Dukungan juga memang terbukti dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai idola kita. Dan persahabat kita juga masih menunggu cidukan terbaru nih Dan pastinya kita menunggu vitamin bahagia di Maribaya nih persahabat ya Total stay tune dan ikuti channel ini terus biar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru Kabar baik, kabar bahagia dari Leslar tentunya Ini informasi di pagi ini bagaimana tanggapan kalian Silahkan berkomentar bagaimana ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh